Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas handphone terbaru dari OPPO, yaitu OPPO Reno8T. Sebagai ponsel flagship terbaru dari OPPO, apa saja kelebihan dan kekurangan dari handphone ini? Simak terus ya! Pertama-tama, mari kita bahas desainnya. Dari segi desain, Oppo Reno 8T memiliki tampilan yang sangat elegan dengan dimensi layar 6,43 inci dan resolusi Full HD yang membuat tampilan gambar dan video terlihat lebih jelas dan tajam. Bagian depan handphone ini juga dilengkapi dengan kamera depan beresolusi tinggi sehingga sangat cocok untuk pengguna yang suka selfie. Jangan lupa, OPPO Reno8T juga hadir dengan desain yang ergonomis dan ramping dengan ketebalan 7,9 mm sehingga sangat nyaman digenggam. Lanjut, mari kita bahas spesifikasinya. OPPO Reno8T dilengkapi dengan prosesor Mediatek Dimensity 810, RAM 8GB dan storage internal 128GB yang dapat memberikan performa yang sangat cepat dan lancar dalam menjalankan aplikasi berat dan multitasking. OPPO Reno8T juga dilengkapi dengan baterai 4500 mAh yang dapat bertahan hingga seharian penuh dengan penggunaan normal dan mendukung pengisian daya cepat VOOC 4.0 sehingga Anda dapat mengisi daya ponsel Anda dalam waktu singkat. Sekarang, mari kita bahas kameranya. Sekarang kita akan membahas kamera OPPO Reno 8T. Di bagian belakang, terdapat empat kamera, yaitu kamera utama 64 megapixels, kamera ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, dan kamera depth 2 megapixels. Sedangkan untuk kamera depannya, OPPO Reno 8T dilengkapi dengan kamera 16MP. Kamera utama OPPO Reno 8T dapat mengambil foto dengan resolusi yang sangat tinggi dan kualitas gambar yang sangat jernih. Kamera ultrawide, kamera makro dan kamera depth dapat membantu pengguna mengambil foto dengan perspektif yang berbeda-beda dan menghasilkan foto dengan latar belakang bokeh yang indah. OPPO Reno 8T juga dilengkapi dengan berbagai fitur kamera yang sangat berguna, seperti mode malam, mode potret, mode panorama. Dan masih banyak lagi. Last but not least, mari kita bahas harganya. Akhirnya, mari kita bahas harga OPPO Reno 8T. Handphone ini dijual dengan harga Rp 6.499.000 dengan spesifikasi yang sangat baik dan kualitas kamera yang sangat bagus. Namun, sebelum Anda membeli OPPO Reno 8T, pastikan Anda mempertimbangkan budget Anda dan kebutuhan Anda dalam menggunakan handphone tersebut. Demikianlah review singkat mengenai handphone Oppo Reno 8T dari saya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan konten menarik lainnya dari saya. Sampai jumpa di video.